halo guys selamat pagi semuanya balik lagi di channel Ashidut tapi dibajak sama papa mama mahnya. karena Ashidut sekarang lagi pulang, pulang, tahun. pulang tahun jadi kita mau kasih surprise buat si Ashidut dia lagi tidur masih tidur jam segini jam berapa nih sepuluh masih tidur guys ya Oke, langsung aja kita cari sesuatu buat kasih surprise buat Arsir Nggak, don't. kan gini, Arsir kan nggak uh, suka kue, jadi kita belinya donat sesukaan dia Donat? Donat apa? Kita <tuh>, bunci kok aja Nggak di-endorse guys, langsung disebut Tapi <laughs> dipancing nggak, dia ngomong <tuh>. Oke guys, langsung aja ikutin yuk Kita langsung masuk ke sini, sebenarnya sini Apa ya? Ya, kalau kita yang nggak jauh Karena emang lagi kiri kondisinya, tapi ini udah banget hey, guys baru masuk ke mal lagi ah, oh, lama sumpah Tuh, ini lewat banget guys banget mau belanja kali ya belanja berjalan. Ya, berjalan, berjalan, Bentar, bapak, bapak, bapak, bapak. oke, langsung aja kita sana let's go oke, okay, di Kedino. hahaha <laughs> <laughs> <laughs> tahun sekarang, sehat ya. tidur itu Udah tahun yang -4 tahun guys Ya, yeah. kita ke surprise aja <tik> Ya. tapi nyampe oh, enggak? ya? yang ini, kesini? ini, ini di, di oh itu pisah? satu-satu? Iya, iya. oh, satu. ini selusin berarti Oke. berapa? eh dua belas ini kamu selusin kan? ini setengah. Oh, setengah itu berapa urusnya? satu, -satu. satu. Sudah. Mainan enggak? Di mana? kasih, Mbak. Mainan gue mobil, jalan aja. Sudah. Dong. Tarik ke coba ya pulitannya apa? kita bagus ya enak buat nongkrong ya? yuk langsung ikutin lagi guys, kita beli... apa? hadiahnya berbi berbi an berbi beneran Seperti biasa, sih beli mainan. Kenapa? dan <SILASAN> terima <SILASAN> <SILASAN> <SILASAN> <SILASAN> <Allalum. SILASAN> dari Ini Kok di mana nih? Pemainannya di ya yeah, Bu Tidak ada tata kanan, hmm? tinggal donat ya. Just pengennya donat, soalnya kemarin kue Coklat semua C'mon, c'mon, c'mon Eh ini apanya ya? Colokannya bahot. Colokin dulu ke situ nanti bisa langsung gitu Jualan mm. mm. mm. hmm. nah, Empat lah, nanti empat. Mm. Ada masih tidur, apa sudah bangun? Ulang tahun kami ucapkan. <laughs> Ayo bangun dong, anak pintar. Selamat hari ulang tahun kita kan. Apa gitu? nih ulang tahun Tenang ya? Bang dong, hei. Dan tanya itu dulu lah. Siap lilinnya, siap eh, lilinnya, siap lilin sekarang juga, sekarang Ayu. juga.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 Eh, tiap lagi satu iya, iya, dua tiga. Iya. -tem -tem. bilang apa sama mama, sama papa bilang apa? makasih dong aduh nyena kasih nih buka, buka, buka nih, bilang apa? bilang apa? neng banget ya, napa-apa ya Mama oh, papa nih kadonya nih kita lagi di luar aja yuk di luar ya ya bila apa dong sini di luar sini berkeluar ya, ya. unboxing sini unboxing itu luar unboxing belum mandi ya halo guys gitu dong belum mandi ya. Sing yuk, buruk, buka kadonya, buka kadonya apa itu, buruk satu, dua, tiga, buka. Penasaran ya? Buka, buka, buka lah bisa lah. Perbaik aja, perbaik sedikit, perbaikin. dan ditutupin lah mukanya di bawah. Ini. Nah. Buru dong. Sobek aja, brek gitu. Ada oh, yang beda ya? Tarik. Eh, tangan dua ini. Tangan dua tarik. Nah. Wow, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh lu? Wow apa tuh satu. Wow Berdia apa sih Sudah dari siapa Suami istri ya Ada suaminya Sudah <laughs> dari siapa Bilang apa Bilang apa Bilang apa Sama mama Sama papa papa hmm. Satu lagi Satu lagi ayo a si buka buka buka buka buka Wow wow, wow. apalagi tuh wow <laughs> princess ya ada peri priannya ya ada mahkotanya juga ya <laughs> suka nggak Enggak. mimpi apa tadi? Asih nyari mama Arsi, nah, Arsi. Nah. Oke, itu Oke. dong. Tuk, pasin itu ya re seneng nggak? bilang apa? semoga Arsi jadi anak yang pinter ya, soleha, jangan nakal, Enak baik. baik, nurut sama kedua orang tua ya. ya udah empat tahun Arsi udah gede, besok tahun depan mau sekolah, jangan ya, nonton YouTube mulu ya. Belajar ya Cium dong Cium mamanya Cium dong Papa cium gak? Papa cium gak? Papa mama, cium mama Teges ya gitu Ngomong